Ya yang dimuliakan Allah mujhe kallah rancukan tempat-tempat saya se mau sen slawat panika tiri om seta imam sen slawat panika becang roh oma balika banni namung na bumi Tapi naperoh oma panika tembus dekat atas langit orang sama selawat panik tembus ke atas malaikat-malaikat panik uning cek bau panik bau selawat di mana nabi malaikat kuning de teroko ma ben bacang tempat saya selawatin panik pi selawat Pertahanan unik. Bumpa siapa unik yang kita makin ni mana ujian. Hal yang itu. Ini kan kita diuji. Diuji. Di ujimang tak bercakap Banyak saya Banyak saya tengkian boleh Banyak saya akan boleh, Banyak saya makan boleh Bergantung, yang pun lulus ujian Orang. paling banyak sulawesi, yang kui, pulpen emas, kertas selak kecil, lembaran-lembaran selaka, Lembaran -lembaran selaka. dia num ranking, ranking kita banika nomor berapa ranking wallahu aalam ranking kita banika nomor berapa itu jumlah banyak no salabat lebih banyak lebih tinggi ranking nikah ranking setiap hari kemis lebih memkinkan ada apa-apa mungkin kan, Nenek orang mana di kelopak yang hadis ya pun beri panikah Epakon pakon mahu selawat ke kanjeng nabi maka deki bakal enggak di oren panika manabi urusan parlo urusan penting siapa aja Allah taala cucu keki dan kekepohusen siapa aja paham Allah siapa aja tolongin ban Allah ketika musyabara Seperti musyawarah panikam mendatang pertolongan epon Allah. Musyawarah panikam mendatang pertolongan Allah. Bunda Kajik Nabi, Man hamma bi amdin fasyawarah fihi wa faqahullahu lirush di Siapa-siapa orang sandi urusan. Setong urusan. Pahim musyawarah ki urusnya jenis. Maka mana Allah Ta'ala pekal iberi pertolongan. Sengka, urus negeri pekal, eh bimbing, dia kasi paling tepat, si paling fokus, si paling keempat. Waman arah da'ya haditha hadithan, panas yahu padusalli' alaih. Ben orang yang saya ngerapaki, ke angkunya dataki, saya tahu hadith, pas kalau paham, eh ya selawat ke sengkok. Maka deki. Ada pekal. Hadith tidak pekal, Atau muntai keinginan datang hadis sedang padat pengertiannya. Bahkan, dan yang keterangan boleh bahwa apa nih kebenihun keangkui selopak urusan hadis saus, lo kenapa saus selawat kendi Termasuk orang separang apal laki montero taelang apalnya salawat manhov ala nafsih nisyan faljukfir salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam siapa siapa orang saya takut kalau pahen maka supaya banyak salawat atas kanjeng nabi. Manabi Siddhina Ali bin Abi Talib karaballahu wajah. Pani kajik teron lah. Salawat menolokun amal namanya. Jemak pun ten bani pasal nanti tinggal ki wiritan-wiritan sila'in. Tak koh omik sampai kelopain ki ke. Jadi dikir-pikir sila'in tetap eh maus tapi eh, di dalam rangka maklil tak sampai kelopain dia ke dikir-pikir sila'in. Jika sekarang yang tak keng karena la an ta tak kok kalopain, ia tidak dapat salawat melonai. Lawlah an-Nazadi kalaulah Taala, ma taqarrabtu korruptu ila Allah, illa bi salati al-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika sekarang saya kore tak keng tak kok kalopain, tidak jadi Allah. Niscahya, saya kore tak ibadah apa lain ya, tak nyemak apa lain ya, tak nyemak kalau bercara apa lain. Dekat Allah Ta'ala kejuali Kalau benselawan Bila kandik nampak Jadi dikir-dikir selain Tetap Eh Laku-kipun Ini kena takut kelopain Kena bensin alih Saya sangat tak kena takut kelopain Dia lepas selawan Bila temari Takut-takut selain Cuma sekok Takut kelopain Ingat ke Allah Ketik pakun Dikir-dikir Selain Saya kata Rekahanku yang mengingat Mengingat apa? Dekah dikir ke Allah Saya lebih lah Dekahanku yang mengingat Dikir ke Allah Yang kepanikan ke selawat Pas ke kancing Nabi Betul saya kok ini kadang, kalau takut Takut kalau Takut kalau pain Dekah dikir ke Allah Asalulah kalaban ngaku dikir dikin. Saya adikir kalaban ngaku dikir selain selawat. Eh dalam setong keterangan polis, mereka nasi dina kab. Rahimahullahu ta'ala. tak ada. Nikah dah kasih dah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sediina kab. Acabis, tak kasih dina Aisyah, tak kasih datina Aisyah. Rodi Allah Taala anha. Eh waktu Kak Disak, sahabat sahabat selain, kita nyeput nyeput Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas dinaka itu kentum debu. Nabi putra Rasulullah ajukan pas nerangaki tentang de Rasulullah. Ma min yaumin tataru alaihi syams illa nazalat sab'una alfan miral malaikah. Hatta yahuffu bikum di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadribuna bi ajni hatihim. Setiap hari, setiap petang setiap hari, Arya berdepetong polo ibu malaikat, setoran di atas langit. Petong polo ibu malaikat, toron di atas langit. Penyek berjubel, berkonsentrasi pada nenek kau pun dan Epon. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lembang-lembang malaikat sepetong polo ebu panika epek-pergagi epek-pergagi pak-pak-pak malaikat-malaikat panika sembi maus salawat atas kusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sallam sembi sembi abuk-pergagi lembang sembi macam salawat Sambil berpegang, dan kadang orang pernikah, amal asal awat pernikah. Nabi orang pernikah sambil, apa nyamani ki? Apa kepak? Sambil aguli kan? Guli pernikah, oh koma, tergantung kan si maguli. Masa maguli pernikah bagus, bagus. Masa maguli pernikah cuba, cuba. Tetik setiap pagi ini kepada malaikat ketongpolo, ibu e malaikat setoron. Nek berkonsentrasi nih, popuran, ekon, e assan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil abek pegaki, lembang. Eh? Mau salawat atas kustulahulillah sallam. Deki sore dengan pola jumpetari kaisa, para jumpetari. Malaikat-malaikat gelap, -malaikat ongkir ke atas. Ongkir. Ongkir ke langit. Kemudian, ikan teh, ben malekat selain petong polo ebu juga. Jadi, saya taruhkan kulakku ini ke petong polo ebu, saya taruhkan rei juga petong polo ebu. Gantan, saya petong polo ebu, sesore kisah, Tengampunlah pagi, ongkuh ke atas. Torun malaikat lain. Saya bertugas ke Angkuya Salawat ke Kanjing Nabi. Mulain dari pagi sampai sore. Tengampunlah sore, pergi pergantian boleh. Malaikat saya, yang ibu Mesya Astana Rasulullah Pani Kaukuh, Betong pola ibu malaikat panikah, datang boleh malaikat petong pola ibu boleh. Malaikat lain. Contohnya. Anika malaikat-malaikat panikah, apakah tak? Salawat-salawat penikah. ketong kalau ibu malaikat penikah, waktu salawat penikah. Jadi luar biasa. Pentingnya salawat menikah Sampai malaikat kentuk. Ke Entar asalawat ke kanjing nabi. Setiap hari panikah sentar asalawat, panikah petong polo ebu oren. Aziarul kanjing Nabi, Edem, ke asalawat ke kanjing Nabi. Kita tak bisa. Aziarul kanjing Nabi tak apa apa asalawat. Dari compok-compok tak apa apa. Ngalak sabi isana. Ngalak sabi isana. Tak bisa habis langsung. Yang kita apa-apa. Jadi, compok-compok di masjid-masjid. di Masalah-masalah. Salawat panikah juga bisa memulja. Dia kena foto, nak potong. Dia tiba-tiba kena salawat. Panikah bisa dapat, dek kena foto. Dia kena an-an tibik. Benda kena an kena foto. Dia Inna salat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sallama tudiriku rajula wa waladahu wa waladahu wa waladahu wa ladihi. Bisa dapat. Muljana sulawat, penikah. Dekak anak-anak, anak-anak. Dekak cucu-cucu, nidak beberapa. Rogi, Nabi waktu-waktu nganggur kita apa nih Torot nganggur, Dan kadang kan nganggur waktu kita apa nih, nganggur, makanya. lakal sesa ae nganggui terus engak cegang kui selawat panika kita panika selalu nganggui nyambi tek tek ke selawat selawat lem kapeng gak gok-gok dari lem kapeng panika nang nang katibian sambil ngorangin nganggui rokok cek ngolah selawat yang terakhir adalah Sufyan al-Sawri rahimahullah ta'ala. Pula setengah waktu haji, Jepun pun Imam Sufyan al-Sawri. Ini kepada orang yang datang. Seterus, salawat melalui. Salawat ke Allahumma sallana Muhammad. Wa'ala'ah ali Muhammad. Nekah keterangan ni keda pada ben. Keterangan ni berit. Namun ilmu kitab lain ni. Sidi berit kentok, tak terangaki jah sufyan at-tawri. Mungkin kitab kentok, keterangaki, bahwa pandai kedua Imam Sufyan Al-Tawri. Tapi tak ada pandai kisah nak. Cuma saya timin kata tak ikan belajar Sufyan Al-Tawri. Tapi orang yang pandai keseti, tiap ya, ating, ating, ating, ating, mesti asalawatkan di Nabi Allah SWT wa'ala Ali Muhammad. Ambian mauspa nikah, dia pun imam sufiya nak tahu dia. Ni keng benda ilmu na ni benda nikah? Maksa ambian nikah setiap ngangkak sokok Benyabak sokok Ngangkak selawat, nyabak selawat. Ngangkak selawat, nyabak selawat. Ngangkak sokok selawat, nyabak sokok Selawat. Walakeng benda ilmu na ni nikah. Kau ingki benda ni. Bahasa saya dengan Sambiannya dan Gula Syafian Astauli. U berarti Syafian saya dari Irak macam ni kan? Engki luaras dan Gula dari Irak. Makin-makin Imam Sufyan. Gula nak tanya ke Sambiya? Sambiannya ampunlah, kuningkah Allah Engki? Kenalkah Allah Sambiya? Engki kenal dan Gula serang Allah. Ya pun Syafian Astauli. Ketipan apa cara ajunan kita mengenal na'ajunan ni pun Allah. Dan saya kenal ke Allah Ta'ala apa ni? Bahawa Saya Madatang siang Yukta e malam. Madatang malam tak siang. Maghentih malam ke siang. Siang ikat malam terusan ni. Dan ini saya kenal ke Allah Ta'ala. Bun boleh Allah Ta'ala panikah. Cepat Allah Ta'ala panikah. Ula kenal juga dekat Allah Ta'ala kerana anak ah, panikampun lah aropah mulain kita nak ada dalam belanatan. Menteri Allah Ta'ala saya dia cik ring orang yang tiba-tiba tak oning. Ibu ni kena tak oning dah berpulai orang lain. Ibu anak ni kena tak oning. Cik eh. Waropah ingat nafah. Cik eh Eh, orangnya pemancungnya. Eh, dong, apa-apa-apa. Atau, ada yang berapa-apa. Ada yang berapa-apa. Kan tak ada campur tangan manusia ni. Tak ada campur tangan manusia. Saya, apa ni ke mana? Bani Allah. Ini tak ada dokter. Abda. Tak ada doktor apa beda, tak kauhim apa banyak. Mak habis berde rompah nak kenikah, mak romo rompah temu berde elok nak, pah temu berde mata nak, temu berde kopingnya, temu berde otekah, temu berde atenah, temu berde kerunginah, temu berde dedenah, temu berde tanahnya, temu berde sarafah, berde obuh. Beda bulan, benda yang separa. Nikah siapa ni kan? Menteri Allah. Tadi kita kenal Allah Ta'ala. Lebat depan nikah. Malam teti siang, siang teti malam. Pasir apa ni kan? Menteri Allah. Aree guys, siapa pasir? Si ngotor aree. Jareng apun rasa kuat kuat, rasa terpen ternamun, tak bisa ngotor aree. Pun dapat kumpul manusia ni ke ribun barat sampai ke bunda yang alam ni ke. Kangkuhi ngatur arim yang dalam. Tak bisa. Jadi mutlak. Mereka kuasa ni pun Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kini ke gulau ni? Siapa ada Allah? Oh, meningat ni kesambilan setiaan al kenal Kenalka Allah ta'ala ni ke tak unguan lagi. Kenal tak apa dia kenal menikah nikah. Bu. Menikah kita kenapa cara nak kenalkan Allah Ta'ala. Kula nikah kenal Ajunah ni pun Allah. Kula bernikah. Nikah. Matah dah. Dah kesat dah pas raki ke kesukaan Allah saya tak usah asa ceh nikah, asa ceh nikah, asa ceh nikah. Dia pun Allah. Dia pun Allah. Dia pun Allah. Jadi. Tak usah gula panikah. Andik panggat roh si nikah, nikah, nikah. Ada ni. Patah ada ni panggat roh. Jadi panggat roh, panggat roh ni ke patah ada. Tuleh. Walanan apa? Pada jomah. Patroin orang yang Muntah tanya ingin benar lata lata on the napasnya. Tetapi orang oh, gula lata lala nak nikah. Kalau ben ngerosak pengatero, ben ngerosak saja. Teti ketika gula pernikahan di pengetarau, nikah mengatero mengatikah mengatikah eh, gula begitu lama dan gula-gula nye ceneka, nye ceneka, terus ceneka, ceneka, ceneka. Eh, rasa kisah ceneka berni kula. Sebab kula yakin. Kula ni kandik pangeran, sing atorkan kula. Tapi terjadi kalau berni sahabat atorna pangeran. Ada campur tangan manusia. Eh, dalam menciptakan segala sesuatu. Menjadikan segala sesuatu. Suasana, situasi, kondisi. Ketapi aturan diajunan diperlukan Allah. Tanpa tam campur tangan manusia. Tanpa campur tangan kekuasaan manusia. Hmm. Ya Allah Ta'ala, ini kita tolong ke seir. Mutlak kapinya kekuasaan Allah. Bukan kekuatan Al-Aqoh. Tak bisa saja. Kenapa menikah Al-Aqoh? Ini kan, beri kekuatan kepada Allah. Mereka kuat kepada Allah. Kita menikah Al-Aqoh. Kekuatan ini ingin cem. Apa ingin Allah? Jadi, saya mengucap untuk berintervensi apa? Apa? Bercampur tangan abad. Mungkin tak ada campur tangan abad. Mereka Allah Ta'ala tak kuasa. Dia mengucapkan sanika Sebab ucap macam penyekah. Berarti. Mengapa sakit Allah. Allah Ta'ala akan hapes. Sebab. Butuh dia kecampur tangan manusia. Campur tangan kekuasaan manusia. Berarti hapes Allah Ta'ala. Tandika kuasa, kuasa tak mutlak pun, de. tapi minta tolong. Gak ada, kamu sekarang seni, padahal manusia ini tandika kuasa tanpa penahan. apa ngerasa, abok pernikahan bisa, kayak abok, bisa, mah, bunga abok. Kelabuan kekuasaan apa? Pakkun keperibahan. Nika dia ajunan dia pun Allah. Subhanahu wa ta'ala. Oh, sukses sedek. Belum menang. Belum tanteh. Orang si. Kerja keras. ni kesukses Sukses. Sukses. Sukses. Dari kebijakan Allah. Subhanahu wa ta'ala sukses dunia, lakong-lakong sukses akhirat Tidak sampai ngapa saki Allah subhanahu wa ta'ala di orang yang panik ternyata tingkat kema'rifatan epon dekajunan epon Allah panik ternyata sangat tenki betul-betul gunung dek Allah ta'ala bahwa Kula penikandik pangeran, sing ator tenkula. Tenkula ni ke ya ta'ur Allah. Menabi abak penikah atani, atekang. Alakunika, alakunika, bermata pencaharian, akasat. Ini kecil ator Allah. Abak iberi kekuatan ke angkulida ke hadisah. Menicapu apa yang pun benda Allah Ta'ala. Tak bisa usaha punten. Tak bisa atani punten. Tak bisa atekang punten. Dan terus, Sampai ni kecepon Imam Sufyan Al-Tawri. Sebab kenapa Sipah Salawat ke kanjeng Nabi ni? Oh saya katakan, Dan kulikin itu kan haji. Apa yang benar? Ibu dan kulik. Ini ke bapa ni. ni ke ibu ni. Berarti kencik lakaran Kasusnya para sami. Ibu tangguh lagi, toh makonan kangkui, eh, deka jompo kak, Le compok. Lepas tangguh lepanikah, memasak ibu ke compok, pas keker ibu panika Akhirah, pada adanya pun tabu, tabun panika pada adanya pun ini, kepasanan kembung. pas terus, muwana, celeng. Terus mati pas. Kula Kulah nenang ikhlas, edalam kebodohan susah tada pada. Dan kula angkat tanang, mator dek ajanan de pun Allah. Ya rob, hai kata tak alubiman tak kalau bay tak. Ukhlas, la penyamana ummi panikah, ummina panikah, minta masuk akidah kembali tu Allah maksudnya. Soro masuk akidah kembali tu Keng pasaran keker, Mah, labu, eh dalam, tengah pas labu dalam pas celeng orang ni, pas kembung, pada air lebih tabun, teti mator kajunan ini pun Allah, ya Rob. Kadir tu orang yang lah masuk dekat ketendam epon Ajunan. Pas bi Ajunan dia tertih orang yang seketika dia kembung tabu buang nak jalan. Haa. Eh waktu kadir-sat langsung pas datang on Datang on dom. Romoroh pasanan sahampun lah ondem panik sahampun lah nylekap bedasitong orang Apagian kian potek beda orang apa kian potek anda kahwah masoh dekabai tu Allahil Haq pernikah payosab Muwan apa ini? Kepah potai. Iyusap lagi boleh. Tabun. Tabun iyusap. Pada arah ini Ibu menikah. Iyusap. Kelpes pas. kelpas. Tak gembun boleh. Lagi ke bahan Orang se. Ngangkui ke lampi potai. Banyak nyinggah. Kalau warah. Dari baitullah, dari Ka'bah. akhir bil potran ada balikah? Bil ibu tan gula, jangan ya, potran. Eh, bil tan gula, jangan ya, potran ibu balik. Anik tekuin kada orang balik. Makin makin pasihera ajudan. Man antallazi farrijta anni fasairu ajunan gitu ajunan ampunlah meken keng kesusahan abdi meilang de kesusahan abdi mapunga abdi fasairu ajunan ana nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sengkoh nabi, nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka saya terus haki dalam kesempatan selain insyaAllah. Hukum besar saya paling manfaat fiddin dan dunia. Dan akhirat. Amin ya Rabbul Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah masalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad salatan mingul ilati wa rasulullahi wasilatu an la hayaa ilahana wa kulli karbin adhim wa arija ma'ana fi misr bismillahir rahmanir rahim ya maulana ya mujib ya hadiranna yaghi tawassalna ilaika mil hamid qud bi hajatina qad اللهم ادنا واهدي من اهدنا سجميعا اجعلنا سببا لمن انتدى اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة وجعلنا من الذين لهم الخسنى وزيادة بجه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشفاء والي وصبيل بالسيادة وإشدنا بالعبات والي ال... أبد المكان الخضر سيدنا عليه عب... السلام بالاستغامة وإشدنا الغاثر عظم الشيح القادر الجلاني رضي الله عنه دلكرامة Allahumma Qudhi Hawa'i Jannah Dunyawiyyah Wal Uhrawiyyah Wawfiqna Lislahil Niyyah Bijahi Sayyidina Muhammadin Khairil bariyah Wa albaytihi dawin Nafus Zakiyah Allahumma Jalala Wahu Min Aflukul Bin Mu'minul Bashina Balayna Ilama Al-Fatiha Wawfiq Al-Fatiha Wawfiq Al-Fatiha Wawfiq Allahumma barik fi dhurriyatina wa talamidina wa Allahumma baarik lana maut wa bima ba'da maut an anna muhammadan bima huwa ahluh anna muhammadan bima huwa ij'alna anna muhammadan bima huwa wa wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita tetap kekal dalam setiap pagi dalam kegiatan dan frekuensi serta jam yang sama insyaallah. Kalaban izin kepada Allah semoga senantiasa mendapatkan pertolongan perlindungan bimbingan serta modalipan Allah. Amin ya rabbal alamin. Tetap salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.